Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Irma Novas apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua baik-baik aja baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep untuk teman-teman ya resep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 ini ada ikan ikan tongkol saya rencananya ingin membuat nugget ya nugget dari ikan ya teman-teman setelah setelah kita pisahkan isi ikannya dengan tulangnya terus kita blender sampai halus ya ini daging ikan yang sudah kita pisahkan dari tulangnya ya kemudian kita timbangan ya kita taruh di atas timbangan agar kita tahu takaran untuk bahan bumbunya ya teman-teman nah ini 1 kg 5 on ya teman-teman Nah ini ada parutan wortel halus ya Yang halus ini ya teman-teman Ini ada 5 on ya teman-teman Nah ini bahan-bahan untuk kita membuat nuggetnya ya teman-teman Yang pertama sekali ada daun bawang dan juga daun seledri ya teman-teman kemudian ada merica ya kita pakai merica yang seperti ini aja ya kalau teman-teman ingin beli merica bubuk juga boleh itu lebih mudah lagi saya mau yang alami ini sudah boleh ya pakai yang ini aja ya kemudian ada tepung, ini tepung, ini ada tepung tapioca atau yang dinamakan tepung kanji ya. Kemudian ada tepung terigu ya teman-teman. Kemudian ada dua butir telur, ini dua butir telur ya, kita pakai telur ayam ya tentunya. Kemudian ada parutan wortel ini halus ya teman-teman saya parutnya kemudian ada bawang ini bawangnya harus banyak kita pakai bawang putih ya supaya enak, nanti bawang ini kita iris-iris, tipis-tipis kita goreng, setelah kita goreng ini perbumbuannya ini langsung kita haluskan ya teman-teman dan ini ada bawang merah ya ini bombay saya pakai setengah aja udah udah cukup ya dikarenakan ini beserta bawang putih dengan ikan itu udah sesuai ya menurut saya kemudian ada kaldu bubuk ya saya pakai Royco yang rasa sapinya ya teman-teman kemudian juga ada garam halus ya teman-teman oke nah ini ya ini minyaknya sudah panas ya teman-teman kemudian kita goreng bawangnya ya teman-teman Ya, kita ambil ya, terlebih dahulu pakai tangan aja. By the way, tangan saya sudah bersih, ya, teman-teman. Nah, nah, ini sudah kita taruh ya ke dalam wajannya ya teman-teman oh ya teman-teman di kita goreng ini jangan lupa dibola balik ya teman-teman agar masaknya merata ya Nah ini udah matang ya setelah kita balik-balikkan ya teman-teman Nah kita tuangnya kemari saja ya kita angkat Nah ini ya teman-teman lalu kita lanjutkan menggoreng sampai habis bawangnya ya teman-teman Nah ini kita rajang-rajang si daun bawangnya ya. Ini udah dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa disediakan tempat sampahnya ya teman-teman. Karena bersih itu sebagian dari iman. Ini kita iris-iris yang halus ya teman-teman. Jangan terlalu kasar ya. Ini saya taruh di wadah yang besar ya teman-teman. Agar nanti ketika dipengadukan lebih mudah ya teman-teman. Ini daun bawang yang sudah saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Sorry teman-teman. Agak gelap ini karena silau ya teman-teman. Kemudian daun seledrinya ya teman-teman. Langkah pertama kita potong. Kita pisah dulu, ini batangnya ya. Kemudian batang sama batang, nanti kita iris-iris juga ya teman-teman. Ini sekarang saya iris-iris daun seledrinya dulu ya teman-teman. Jangan lupa. Daun seledrinya ini kita iris yang tipis-tipis ya teman-teman, supaya nanti tidak kasar ya. Nah ini udah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat-buat seperti si, lalu kita ratakan ya. nah ini sudah halus ya teman-teman kira-kira lalu kita taruh kemari ya teman-teman kita campurkan ke dalam satu wadah untuk adonan nantinya ya teman-teman nah kemudian sekarang giliran batangnya ya, teman-teman. Ini dikarenakan dia agak keras dan kasar ya. Kita potong besar-besar aja ya. Seperti ini. Agar nanti kita blender ya, teman-teman, sekalian bersama dengan bumbu-bumbu lainnya ya, teman-teman. Kemudian, kita akan menghaluskan ini ya nah kita akan menghaluskan ikan-ikan ikan-ikan yang udah dipisahkan dengan tulangnya ya teman-teman yang pertama sekali kita siapkan blender ya teman-teman beserta sendokan ini ya kemudian Kemudian kita taruh si, oh ya teman-teman, sebelum kita taruh dagingnya, maka kita harus taruh air, ya, air dulu, ter... air terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian barulah kita taruh si ikan ya. Sepertinya ini sudah cukup ya, teman-teman. Nah. Kita taruh di blendernya ya. Nah, kemudian kita tutup. Sorry ya, teman-teman, tidak nampak nih tutupnya. Nah, ini ya. Nah, ini udah saya tutup ya. Lalu kita hidupkan. Oh ya, sebelum kita hidupkan, teman-teman jangan jangan lupa menyediakan arus listriknya ya teman-teman supaya blendernya menyala nah ini nampaknya sudah halus ya teman-teman kemudian kita taruh nah ini ya, ini sudah halus ya halus banget ini Kemudian kita buka ini ya teman-teman. Nah ini kita buka. Lalu kita tuang ya kemari. Lalu kita blender sampai... Semua ya sampai semuanya sudah halus ya teman-teman. Nah ini sudah semua saya tuangkan. Kemudian. Kemudian kita taruh si bawang ini ke dalam blender ya teman-teman. Kita taruh ke dalam. Usahakan tidak tumpah ya. Agar tidak membazir. Ini, nah, ini bumbu yang harus kita haluskan. Kemudian, setelah kita haluskan bumbu-bumbunya tadi kita tuangkan ya ke dalam satu adonan ya, teman-teman. Nah, ini setelah kita taruh bumbunya dan sudah kita haluskan, maka kita aduk ya, kita aduk sampai bumbu dan daging ikannya yang sudah di yang di, yang sudah dipisahkan sama tulangnya ya agar tercampur dengan merata ini kita aduk dulu ya teman-teman supaya ia merata kita pakai setia aja sebentar lagi baru kita pakai centong ya nah kemudian ini raikonya ya kita taruh kemudian kita tuangkan tepung tapioka ya teman-teman. Kemudian kita taruh tepung terigu oh iya teman-teman ini parutan wortelnya ketinggalan ya Sorry ya teman-teman. Dan juga biar cantik ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kemudian kita siapkan tempat wadah ya untuk kita kukus ya teman-teman selama 15 sampai 20 menit. Ini sebelum kita taruh adonan ke dalam, ke dalam wadah ini, saya sudah memberikan minyak goreng ya, ini sudah merata ya, tinggal saya taruh adonannya ya teman-teman. Lalu kita ratakan dulu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sudah selesai. Saya taruh adonan, adonannya ke wadah ini ya teman-teman. Ini langkah selanjutnya, saya akan mengkukuskan si nugget ini, nugget dari ikan ini. By the way, sebelum kita kukus, ya maka air yang ada harus mendidih terlebih dahulu baru kita masukkan si... Adonan ini ke dalam panci-pancinya ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Sudah kita masukkan ke dalam pancinya ya teman-teman. Dan juga airnya sudah mendidih juga. Baru kita masukkan. Kemudian kita tutup ya teman-teman. Nah, kita tutup. Lalu kita tunggu sampai sampai 15-20 sampai menit ya teman-teman. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nah, kemudian ini... Kita potong-potong dulu ya. Kita potong-potong. Nah ini udah selesai ya. Nanti bisa kita goreng ya. Pakai tepung panir ya. ini kita mau nyiapin ya kita goreng nuggetnya ya yang pertama sekali kita siapkan wadah ya untuk kita taruh bumbu baluran yang basahnya ya teman-teman ini ada tepung terigu ya tepung terigu kita taruh ini sendok makan kita taruh di sendok makan sekitar 2 sendok aja ya teman-teman sendok seperti ini ya kemudian kita taruh garam ya kita taruh garam sedikit aja ya sejumput ya teman-teman agar ada rasa ya di balurannya oke kemudian kita aduk ya biar agar tercampur dengan merata garam bersama dengan tepung ya teman-teman kemudian setelah merata kita aduk garam dan tepung terigunya ya kita campurkan dengan air sedikit demi sedikit ya usahakan sampai kental ya ini kita aduk kita aduk Perlahan-lahan ya teman-teman, supaya nanti enggak kebanyakan dan juga enggak sedikit. Nah ini kita aduk ya, kita aduk sampai tercampur dengan merata dan kental ya. Kita tambahin lagi. Kita aduk sampai tercampur ya. Seperti ini ya. Seperti ini, udah boleh ya baluran basahnya ya, teman-teman. Nuggetnya ya, kita taruh ke dalam sini. Lalu kita aduk-aduk pakai garpu ini ya. Sampai ia terbalurkan. Kalau sudah terbalur dalam tepung panir ya. Nah, seperti ini. Nah setelah terbalurkan seperti ini ya Kemudian kita taruh ke tempat ini Nah ya Kemudian kita ulangi sampai habis ya Nah, setelah kita balurkan ke tepung panir ini, saya taruh kemari ya teman-teman. Nah, kemari ya. Nah, ini juga saya sudah taruh minyaknya ya. Minyak makarnya, minyak makan. Kita tunggu sampai panas minyaknya ya teman-teman. Nah, ini sudah panas ya teman-teman minyaknya. Ini kita goreng. Nah ini coba kita cek ya teman-teman. Nah ini sudah boleh ya. Sudah bagus ini ya. Oke sudah boleh. Nah, kita tiriskan kemari, ya, teman-teman. Nah, ini ya, tinggal kita tunggu kecoklatan, ya, terlebih dahulu, ya, teman-teman. ini sudah bisa ya kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman nah ini ya teman-teman sudah saya goreng ya oke nah ini ya teman-teman hasilnya ya Coba kita review ya. Ini masih panas loh teman-teman. Nah ini ya teman-teman kita review. Dengerin ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah ini sangat renyah ya teman-teman. saya akan makan nuggetnya pakai saus ya teman-teman nah ini saus hmm. Hmm. sudah selesai ya hasil reviewnya reviewnya ini enak banget ya tentunya renyah banget rasanya rasa ikan ya iyalah orang nugget ikan ya kan teman-teman setelah saya berikan hasil ini hasil nugget yang sudah saya bikin ya